Pencairan bantuan langsung tunai dana desa lebih cepat untuk tahun 2022 ini. Oke Sobat Desa, terima kasih telah kembali di channel ini. Bagi kalian yang baru saja bergabung di channel ini, belum subscribe, klik tombol subscribe, share kepada Sobat-Sobat Desa yang lain melalui sosial media kalian. Kali ini kita akan membagi informasi tentang update terbaru seputar BLT dana desa tahun 2022 itu dipercepat Menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Abdul Hilim Iskandar Kembali menegaskan alokasi 40% dana desa untuk bantuan langsung tunai atau BLT merupakan bagian dari upaya pengentasan kemiskinan ekstrim di desa kendati demikian penggunaan 40% dana desa untuk BLT tersebut tetap tergantung kondisi di masing-masing desa kalau dihitung jumlah KPM nya tidak perlu 40% ya. ya jangan dipaksakan 40% daripada kemudian tidak berhak menerima tapi mendapatkan bantuan langsung tunai hanya karena semata-mata ingin memenuhi persen, kata Gus Salim dalam rapat koordinasi tingkat menteri terkait percepatan penyaluran bantuan sosial yang digelar secara virtual Kamis 17 bulan Februari 2022 Gus Salim juga menjelaskan langkah percepatan pencairan BLT Dana Desa adalah untuk memaksimalkan pendampingan penyusunan APBDes. Pasalnya saat ini terbentur dengan polemik syarat minimal BLT Dana Desa 40% dari total keseluruhan Dana Desa. Padahal kata Gus Salim, syarat minimal 4% itu tidak harus terpenuhi apabila keluarga penerima manfaat atau KPM di desa tersebut sudah mendapatkan semuanya atau sudah mendapatkan bantuan dari jaring pengaman sosial lain. artinya tidak boleh double esok. Ya, selanjutnya Gus Salim juga akan memaksimalkan pendampingan dalam mengupdate terkait perubahan jumlah maupun nama KPM pada MBLT. pasalnya banyak kepala desa yang masih terjebak dalam persoalan tersebut sehingga membuat pencairan BLT dana desa tersebut terhambat nah itulah sobat desa bagi sobat-sobat yang masih bertanya kenapa desa saya belum cair itu salah satu alasannya terjebaknya kepala desa terkait minimal 40% padahal orang orangnya tidak ada lagi itu salah satu contohnya untuk diketahui, Gus Halim memastikan pencairan bantuan langsung tunai desa atau BLT dana desa lebih cepat untuk tahun 2022 Menurutnya BLT dana desa 2022 Yang sudah dicairkan Per 17 Februari ini Masih 354 miliar Alias tinggal 9,62% Dari total Pencairan dana desa Hal ini Lebih cepat dibandingkan Tahun 2021 Yang hanya menyentuh di angka 93 miliar. Namun demikian, sesuai dengan arahan Pak Presiden, kita akan lakukan percepatan untuk pencairan BLT Dana Desa ini, kata Gus Halim. Sekedar informasi ya Sobat Desa, rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhajir Effendi dan dihadiri Menteri Sosial Matri Risma Rini dan beberapa pimpinan lembaga lainnya Terima kasih ya sobat desa yang telah menyimak video ini sampai selesai jika video ini bermanfaat share kepada sobat desa yang lain melalui sosial media kalian semoga BLT dana desa cepat dirasakan ya sobat desa walaumatiklah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh